Sambut hari, awali jam. Bajalang terputar, mata warna rame-rame Saling baku kejar, awas jangan Saling baku jujur terhadap kata perlente Terbitnya fajar waktunya untuk terputar balik. Melangi di langit warnai indahnya dunia bersama sahabat tertawa sama sama. Sejangkir kopi, orang saling berbagi. Sebatang rokok isap akan baku ganti Bertemu di sini dan saling mengasihi urus masalah baik baik yang sampai bakal lain Hari ini. Esok atau nanti Sahabat dalam hati Sahabat tak akan terganti Sahabat sejati Kenangan ini Tersimpang rapi itu ingat sampai mati Sambut hari Awali cerita Cek, cek di saw, tawa sini sana bikin tong lebih gembira Jadi tambah indah sampai saya mau dapat lupa Tompe ya, canda ya, tawa bikin semua bahagia, bahagia Selalu nah. buat hal baru yang tak pernah terduga Berjalan dari RT1 sampai RT4 tertawa gembira bertiga semaunya Banyak momen indah yang kata orang ada cipta Bikin semua tambah indah yang lebih berwarna Itulah arti sahabat bikin tong orang terikat Susah senang tom berangkat Barintet orang sikat Kata orangnya asik Dan suka ketawa Tuan cuma berkarya Bagi senang kamu semua Hai awali cerita Senyum di wajah Jangan di lupa Susah senang Tuan sama-sama Sama-sama, orang ikut gembira, Torang ikut, ikut gembira. Mencair mimpi, orang sama-sama, orang sama-sama. Ya tuhan, yang, yang ya, kan rasa, yang rasa, jangan marah. Sambut hari awal cerita, senyum di wajah.